Mendoakan Anak Sekolah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk setiap anak-anak yang Tuhan percayakan kepada keluarga kami. Kami bersyukur mereka ada, mereka hidup, mereka bergerak dan ada di dalam pemeliharaan Tuhan sampai saat ini. Bapak, kami berdoa bagi pendidikan mereka dari tingkat playgroup, TK, SD, SMP, SMA, kuliah, atau di mereka bersekolah Tuhan memimpin dan menyertai kehidupan anak-anak kami pimpin mereka hidup penuh hikmat sesuai dengan firman Tuhan berikan kesehatan kekuatan dan semangat belajar yang baik bukan sekedar menjadi pintar tetapi juga punya hati yang mengasihi Tuhan dan sesama sehingga segala ilmu dan kemampuan yang Tuhan percayakan kepada mereka dipakai untuk kemuliaan Tuhan menjadi berkat bagi semua orang pimpin setiap anak-anakmu ini terus bertumbuh semakin dewasa seperti Yesus Kristus menjadi pribadi-pribadi yang tangguh dalam menghadapi persoalan-persoalan hidup menjadi orang-orang yang sukses dalam hidup ini dan hidup yang akan datang berdampak bagi keluarga, bagi masyarakat dan bagi gereja Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.